Hei nongpong dari mana pak saya dari Papua agamnya Katolik saudara saya warga bangsa Seljonek orang menulis tabrak mobil tulungi Islam apa Islam NU apa mati mati disi mati Kajian ku tidak adamu yang tadi kayak Kaji Nabi musuhnya adalah yang melanggar oh, itu musimnya oh, tadi saya sudah menyinggung Singapura-Singapura tadi gini ada kedoliman yang sangat luar biasa yang kita nggak bisa melawan kedoliman satu, kedoliman di bidang politik wong kampung wongkabung, bisa. wongkabung, wongkabung dengarkan saja, dengarkan saja Contoh bukti dewan anggota dewan keamanan tetap anggota tetap PBB 5 negara Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, orang tetap ya anggota dewan keamanan 10 kambing 5 orang tetap yang 5 tetap ini yang satu saja satu saja Amerika lor. Bisa membatalkan keputusan rapat umum yang sudah disepakati oleh 179 negara. Hanya Amerika setuju. Batal itu keputusan. Rapat umum memutuskan Israel salah. Kerbutmannya orang Palestina. Kemudian itu akan dibatalkan oleh Amerika. Satu orang Amerika. Batal. Hanya akan, hanya akan mengutuk. Tidak tentara bukan. Hanya akan mengatakan Israel salah anda tidak setuju, ya, jadi ini namanya kezaliman internasional di bidang politik yang kedua kezaliman di bidang tarif and trading namanya, general agreement tarif trading. contohnya, kita punya barang kita punya batu bara kita punya minyak, kita punya gas, nikel, timah, biji besi, boksit, pemenang mas, mas berjanji ya mas. Tapi yang menentukan harganya bukan kita, Singapura purmar. Jadi harga minyak sekian, harga timah sekian, harga minyak sekian aja, e, nikel sekian, harga batu basket bukan kita barang-barang kita, tapi yang hendak harta bukan kita. Zalim apa mboten niku? Zalim. Barang kita untur kita ada. Barang kita yang terhandak kita ada pemanduan. Betul. <tik> Barang kita hendak kita. Kepala. Kendeng-kendeng dalak ku pembentar. Oye, oye, aja bisa itu. Batu bara bukan kita menentukan harganya Biji besi bukan kita. Minyak tiap hari bukan kita menentukan harganya Bes, betul bisnis, perdagangan. menurut saya, Apa? Jolar itu keputusan kesepakatan Britain tahun 60. Tahun 60. Bahwa negara itu harus punya backup uang kertasnya dolar. Indonesia mau menerbitkan rupiah sebanyak satu triliun rupiah untuk punya simpenan dolar senilai satu rupiah itu bukan Mas, bukan dolar nah, nah, kalau dolarnya nggak ada ya diutani oleh bank dunia oleh IMF. saya utangi ya waktu zaman Pak Harto dulu krisis-krisis mortal Indonesia diutani patah satu juta dolar tadi aja tinggok cari pakai ya tapi ada bunganya eh dua hari buatan dua hari ini saya pinjaman dolar cari pakai jangan diem kan gimana simpen tapi ada bunganya ini eh, jadi pakai hanya agar supaya rupiah laku kalau enggak rupiah nggak laku dibalik nggak bisa dibalik dolar sevelaku rupiah nggak bisa hanya dolar kepada rupiah, dolar pada uang Malaysia uang lain lainnya, bukan uang kita bisa mengejam dolar gitu Sehingga kalau kita belanja pakai kartu, ayo ceritakan lagi, jangan sedang belanja pakai kartu, Visa atau Master gitu, BNI atau BCA atau Mandiri, begitu gesek kartu set gelem orang gelem, ngoros atau nggak ngoros, ngaku atau nggak ngaku, kita sedang memperkuat dolar sekali set dolar kuat set dolar kuat jadi wilayah umul kiamah dolar betul bakal ambruk sering dukung sopoh ya kita hinta ini kalau belanjanya pakai kartu, paham itu kan? kita ini belanja banyak kartu Pak Pak Kapolres itu kita memperkuat dolar itu semakin banyak orang belanja banyak kartu pastel setelah ke visa yang internasional, internasional semakin kuat dolar jadi dolar itu sambil kiamat gak akan ambruk rupiah bisa ambruk dolar gak akan ambruk Ya Allah, enak-menipu. Terakhir, kezoliman ilmu pengetahuan. Di universitas itu di sekolah itu, sekarang kita berakhir kita. SD, SMP, SMA, Gajah Mada, atau Gajah tak UI. Uh, yang dinamakan ilmu, yang namanya ilmu, itu kalau yang datang dari Amerika atau Eropa. Kalau datang dari Ibnu Sina, Al-Kindi Al Jabir bin Hayyan, Abu Bakar Razi seorang dokter, coba Abdul bin Haqat bukan ilmu, bukan. Kalau ilmu itu kalau dari Barat, Sigmund Freud, Yang, Maslaw itu baru ilmu namanya psikologi. Kalau yang Abu Salih bukan ilmu, Ibnu Ruz bukan ilmu. Soalnya buat ilmu. Ilmu. ilmu. Makanya kita punya kita aja, seluruhnya aja, Win atau YN. Yn ya ilmu, yin yin, di dibicarakan, al bicarakan, biar al Ghazali, padahal padahal yang namanya orang intelektual, orang ilmuwan, dunia, dunia, dunia, so orang kejunian, dunia sokol, wong Amerika, wong Durant, wong Inggris, wong wong Prancis, Louis Prancis, Kalau nulis buku pasti tentang Islam, tentang Islam tentang pemikir dunia, jadi ya tulis Aristoteles, Plato, nanti pas akan menyebut Al Ghazali, Ibn Sina, Afarum, Al Farabi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, Ibn al-Nafis, Abdullah bin Hawqal, Abd bin Hawqal, Ahmad bin Majid. Maka disebutnya itu banyak narang orang sana. Jadi Orientalis, orang Barat mengakui neng Islam jauh lebih pinter tapi kita sendiri di sini, UI UI tidak mengakui jadi bukunya Ibn Sina al Farabi, Kenji Usalib Nurus buatin-buatin kepake di UI di Bumpad di paham paham betul-betul ini kezolim betul hanya kita ada cepat agama, pikir salam ya alia ya supaya kita mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam kalau anak ini nggak sekolah madrasah, nggak kenal dengan ilmuwan Islam. Dikira kalian bodoh semua orangnya. Eh, yang pertama kali menciptakan matematik Al Jabar, Jabir bin Hayyan. Maka namanya Al Jabar. Yang pertama kali bikin panggung alat untuk menunjukkan arah Ahmad bin Majid. Vasco da Gama pelancong dari Portugis mengitari benua Afrika tahun 1400 sampai 455 mengitari gunung Afrika hampir celaka hampir tenggelam hampir kesesat setelah itu diselamatkan oleh alat namanya pandong boslah kompas bikinan Ahmad bin Majid dokter pertama yang meneliti men men men men men men men men penyakit cacar Abu Bakar ar razi bukunya namanya Al-Hawi saat buku ini bukunya orang, -orang Prancis Pak dari Sorbon bukunya bahasa Arab itu kedokterannya orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa planet galaksi bintang-bintang abdrahman bintang, -bintang. orang pertama kali bikin peta gambar bumi peta al-idrisi Abdullah al-idrisi orang pertama kali bikin alat musik organ bikin Amerika mah? Amerika belum lahir Eropa masih tidur Australia masih menggunakan buangannya bajingan ya di Inggris itu ada bajingan kakak kalau ya, kita bisa kabangan lah kalau kita itu itu buangnya ke Australia jadi orang Australia sekarang ini turunannya bajingan kakap dari Inggris dulunya tempat buat pembuangan bajingan dari Inggris ke Australia nah pertama kali orang membuat alat musik namanya organ bahasa Al-Qonun Al-Faroubi Abu Nasr Al-Faroubi hukunya tebal Al-Musikal Kubra hukunya ya gak bisa baca sih nggak bisa praktekan tapi cuma untuk punya-punya saja dua mawar the big of music abu nasr al farouq terkenal itu waktu itu belum ada musik modern islam sudah modern musiknya dari al al konu ya apalagi orang pertama kali uh, bikin apa ilmu ilmu pertanian adrogoni annabuls orang pertama kali peredaran dalam tubuh manusia abdurrahman ibn Nafis Cuma pertama kali lu, anak tidak kelanjutannya ya orang baru melanjutkan lebih maju lagi lebih. Tapi pertama kali menggagas itu, pertama kali menemukan orang selama. Yang pertama kali menggagas nol angka nol kan angka. Nol tuh bukan angka nol itu bukan angka nol kosong bukan angka. Angka itu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh angka namanya nol bukan angka. Tapi oleh Abu Yusuf Al Khwarizmi diciptakan nol cukup gampang dari itu hitungan. 10 1 dan 0, 22 dan 0. Coba kalau akan dulu 10 ke x, 20 x 2. 30 x ajajar 3. 100 x jajar 100. <10. <tis> <tis> iya. dari untuk menentukan itu kan juga gampang benar. 12 dan 20 diro, 15 30 berapa? Pakai nol bagus sekali enak sekali gampang sekali gitu aja. Itu kemajuan di bidang matematika. Abu Yusuf al-Koharismi, kata orang barat namanya Log logaritma ya, maya. logaritma, luar biasa ubat Islam ini tapi sekarang belum diakui di kursas yang umum ini, ini merupakan kezaliman ilmu pengetahuan orang barat dewa mengakui, Pak. contoh, mas Absor Aksor, nanti roto-liberal roto buka ini, roto-liberal, eh bosok kuliah ini Harvard Amerika malah pulang seneng ikhlauludin di disana dikaji, mbak Husni ikhla diwocho yang Harvard, urusan Amerika itu waktu di sini banyak doyan ikhla, gue Amerika pulang malah aja ma masuk kampus masih terima ya masih terima bulan puasa, bulan mauco ikhla, gue ya, lo malah mauco tasiriasin ya gue lo, macam maco mauco malah Coba setelah dari barat orang barat mengakui Islam baik sekali orang cerdas orang jenius, Al Ghazali, itu orang cerdas. Orang kita orang Indonesia masih belum mengenal. Yaitu perjuangan yang saya perjuangkan dari nabi ulama, saya terpanggil untuk mengangkat ilmuan-ilmu Islam, ilmuan-ilmu Islam supaya dihargai di Indonesia ini. UI mengakui bahwa Islam komputer mau pinter Ibu Sinaq, Qabi, Ginti, Wujali, Ibn Rush Ui gak mengakui Ui Pak, gak mengakui Ui, Unpad, Uner Makanya kata ini udong NU menjadi pilar bangsa Indonesia Jika Indonesia, boten bakal bubar opo mana tahun tahun 2010, boten? Gula betul sependapat dengan Pak Prabowo yang mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2010 Walau anak ahla Asalkan bangsa ini beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Oh, yeah, akan ada akan selalu ada bangsa Indonesia sampai hari kiamat. Berkah insyaallah maju, sejahtera. Syaratnya satu, beriman dan ber, oh, wow. ahla pura, amanu, bertakwa. Ahla alqura kata Allah. itu kalau sudah kafir kurang ajar bubar Fir'aun Namrud, ke dasar Raja Babilonia, Raja uh, Fir'aun Raja Mesir, Raja Finisia Raja uh, Samirno itu banyak bubar dulu, karena mereka dolim tapi kalau bangsa ini aman wattakaw Allah akan menjaga ilayah umil tiangnya yeah setaknya katoke lah katoke nah totul ulama syukran wa juntung di celebar selamat atas gedung baru ini mudah-mudahan barokah amin di pusat amin. aktivitas ragam nah, ulama manfaat fit dunia wal akhirah amin warahmatullahi wabarakatuh war alaikum. wa